Mas Putra, oke, di zoom bisa Mas Putra? Oke, saya contohkan Bapak Ibu ya, ini saya akan contohkan nanti saya akan tunjuk sekitar tiga orang, saya akan pilih acak untuk Bapak Ibu bisa mempraktekkan. Saya akan baca. Ini adalah uh, redaksional mengenai Pulau, uh, Sumat Provinsi Sumatera. Ketika pembukaan Bapak Ibu, pembukaan jangan langsung ditembak dengan nada kencang. Ya, pembukaan harus halus dulu pelan halus. Maksudnya halus tapi ber, bernada tinggi sedikit. seperti itu. Seperti ini Bapak Ibu. Provinsi Sumatera. Kata yang pertama kali menyebutkan nama Sumatera berasal dari gelar seorang Raja Sriwijaya, Haji Sumatera Bumi. Raja Tanah Sumatera berdasarkan berita Cina, ia mengirimkan utusan ke Cina pada tahun 1017. Pendapat lain menyebutkan nama Sumatera berasal dari nama Samudera, kerajaan di Aceh pada abad ke-13 dan Abad ke-14, para musafir Eropa sejak abad ke-15 menggunakan nama kerajaan. Seolah, para musafir Eropa sejak abad ke-15 menggunakan nama kerajaan itu untuk menyebut seluruh pulau. Jadi harus ada penekanannya, ada teknik dari glutalnya bapak ibu. Saya mulai. Ya, boleh dibaca satu paragraf saja. Boleh dong, yang, uh, yang mau rest hand saja, silahkan. Biar saya bisa koreksi sedikit. Oke, okay, Ibu Dini, silahkan. Terima kasih, Mas. Ibu Dini, boleh dilihatin wajahnya, face-nya? Oh. Belum kelihatan ya, Mas? Belum, biar saya lihat face-nya. Oke, okay. Ibu Dini. Silahkan. Padahal saya sudah nyawakan. Oh, ya. <laughs> Pelan-pelan saja, tarik nafas. Siap, Mas Sofi. Oke, okay. silahkan. Pulau Sumatera. Kata yang pertama kali menyebutkan nama Sumatera berasal dari gelar seorang Raja Sriwijaya, Haji Sumatera Bumi. Raja Tanah Sumatera.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 Seluruh pulau, oke, okay, bagus, luar biasa. Ibu Dini luar biasa, cocok Ibu banget, Dini. cocok hmm. banget untuk jadi presenter, loh. Reporter cocok banget, penyiar radio cocok banget, jadi suaranya sudah bulat. Tetapi, Ibu Dini, ya, ini ada koreksi sedikit, nggak apa-apa, ya, Ibu Dini. Ya, iya, Mas, iya, Mas, iya, koreksi sedikit, Ibu Dini harus dibuka mulutnya, ya, jadi. Eh, uh, tadi saya masih dengar logat daerahnya itu masih terlihat. Siapa ya? Jadi, masih, <laughs> ya, masih ada, masih ada, masih terdengar. Sorry, terdengar logat daerah ketika, ketika, uh, ketika kita, bapak ibu lagi, eh, uh, menjadi seorang MC, reporter, presenter, public speaker, dan lain sebagainya. Usahakan kita menggunakan bahasa Indonesia yang bagus, baik. Jadi mungkin Siap. logat daerah itu ada tempatnya, ada, ada waktunya gitu ketika kita berbicara. Itu sih uh, komentar saya untuk Ibu Dini sudah bagus. Untuk intonasinya sudah sudah bagus, alunan nadanya naik turunnya juga sudah pas, sudah mantap. Jadi Ibu Dini uh, guru SMP, SMK? Saya guru SD, Mas. Oh SD, ya SD ya. itu biasanya anak-anak suka. Mendengarkan cerita Boleh Ibu Dini lakukan seperti itu Jadi Siap, ayo, mas. itu harus bisa dilakukan ya Ibu Dini ya Terima kasih Sekarang saya mau dengar Terima. Nada dari yang bapak-bapaknya nih Oh Ibu Dini ini narator Keren Ayo Bapak-bapaknya mana kok semuanya Kecuali nih Pak Rudi, Mr. Jarnawi Mana lagi bapak-bapaknya? Bapak Dewa mandi Panggil Pak Sam Mas. Itu dari Ambon oh, Oke okay, Pak Sam deh Mana Pak Sam? Halo? Pak Sam? Pak Sam? Sama teh silakan Pak Sam. Pak atau Pak Rudy juga tidak apa-apa ya, Mas Sofi? Oke, Pak oke. Sepertinya Pak Sam malu-malu ya. Oke, ini deh Pak Dewa ini deh. Pak Dewo. halo Pak Dewo. Mohon maaf. Um, oh lagi, apa? oke baiklah. Okay. Kalau nggak gitu berarti Pak Rudi karena aktif banget ya dari tadi. Uh, ini deh, Saya dari coba. SMA Negeri Tiga Gorontalo. Oh, oke. Okay. Iya. Halo Bapak. SMA negeri tiga tahun halo bapak. Iya, iya, coba bapak dibaca. Oh, saya baca kebetulan saya baru bergabung, Pak Ahmad. Oke, baru bergabung, Pak Rudi deh. Ayo, udah, Pak Rudi, udah silakan. Saya baca yang kedua ya, Pak? Ya, oke, yang kedua yang, uh, saya baca dari sini aja. Oke, silakan. Pulau Sumatera merupakan pulau yang kaya dengan hasil bumi. Dari lima provinsi kaya di Indonesia, tiga provinsi terdapat di Pulau Sumatera, yaitu provinsi Aceh, Riau, dan Sumatera Selatan. Hasil-hasil utama Pulau Sumatera ialah kelapa sawit, tembakau, minyak bumi, timah, bauksit batu bara, dan gas alam. Hasil-hasil bumi tersebut sebagian besar diolah oleh perusahaan-perusahaan asing. Jempol buat Pak Rudy, luar biasa. Udah tarik nafas dulu hari dia Rudy. Oke okay, Pak Rudi, luar biasa suaranya bagus teknik brutalnya udah ada jadi diafragmanya Pak Rudy, nya Pak Rudi sangat bassnya itu bagus banget apalagi nanti kalau semacam suara mikrofonnya pada saat menggunakan mikrofon itu enak didengarnya. Saya harus latihan dengan Pak Wafi ini konsul <laughs> <seluruh> pribadi kayaknya. <laughs> ya boleh nanti kita boleh Bapak Ibu eh, karena ini waktu ya Bapak Ibu ya sebenarnya. Saya senang banget sharing seperti ini. Latihan yang seperti ini sangat penting. Apalagi bapak ibu juga sudah menguasai dari teknik diafragma tersebut. Karena teknik diafragma tersebut, saya bilang susah-susah gampang. Perlu latihan. Saya latihannya bapak ibu untuk bisa mengeluarkan teknik brutal atau diafragma. Itu saya uh, saya sediakan bak, bak air biasanya ya. Bak air itu saya celupkan. Wajah saya dan saya teriak sekencang mungkin. Jadi, itu yang bisa saya lakukan untuk bisa mengeluarkan teknik dari diafragma tersebut. Oke, latihan karaoke, Bapak Ibu. Ya, karaoke boleh seperti itu. Itu bisa apa namanya, Bapak Ibu, untuk dilatih suaranya biar bagus. Jadi, nggak inginkan Bapak Ibu menjelaskan kepada murid-murid yang ya udah biasa aja tidak ada intonasinya, tidak ada penegasannya. Kalau bisa ya, Bapak Ibu itu bisa mengeluarkan timbre-timbre suara yang bagus. Oke, lagi satu orang lagi deh. Satu orang lagi ya, Mbak Hanna, ya. Boleh usul perwakilan Milialet, Mas. Oh, Milialet. C Mas. Waduh, Rudi nih, waduh. Kita nantikan. Kita Milialet nantikan. ya. Oke, milialet, apa nanti Rentang juga tim Meliella luar biasa. Ancornya silakan ya Seru ya. Semangat ya, Mbak Nafah. <gat> Oke, okay, Meliella. Mas Andre, Mas Andre. Silakan deh Bapak Ibu aja yang milih. Saya Mas, saya mas Andre pilih. dengan Bu Hana lah. Oke, okay, Mbak Nafah, oh, monggo Mbak Nafah. Ah, Mbak juga boleh. <gat> mas Andre namanya. aja Bu Hana. Ayo silakan teman-teman. <laughs> bu Hana aja Ayo, Bu Oke, Bu, bu. Okay, Hana. Iya <laughs> saya M ya, sini Bu Surya. Nah, ya, <laughs> nah, iya, iya. iya, Baik, Selakan, saya an. coba ya Bapak Ibu. <laughs> Baik. Provinsi Sumatera. Kata yang pertama kali menyebutkan nama Sumatra berasal dari gelar seorang Raja Sriwijaya Haji Sumatrabumi, Bumi, Raja Tanah Sumatra. Berdasarkan cerita Cina, ia mengirimkan utusan ke Cina pada tahun 1017. Pendapat lain menyebutkan nama Sumatra berasal dari nama Samudra, kerajaan di Aceh pada abad ke-13 dan abad ke-14. Ya, udah segitanya, segitanya, Bahana, oke, okay. Bahana karena masih malu-malu, jadi ntar ini, ini gini Bapak Ibu, yang Bahana tadi sampaikan itu adalah hanya membaca saja, yang saya bilang hanya membaca, belum ada ibaratnya intonasi naik turunnya, penegasannya hanya membaca, jadi, jadi kalau ketika kita, saya bilang tadi di awal, bilang, Prof Pulau Sumatera. Pulau Sumatera. Harus ada jedanya dulu. Ya. Pulau Sumatera. Jadi harus ada jedanya dulu. Sekitar tiga detik baru Bapak Ibu mulai. Kata yang pertama kali menyebutkan nama Sumatera berasal dari gelar seorang Raja Sriwijaya. Gitu. Oh kalau bahannya sungguh-sungguh bagus ya. Mas Andre silakan Mas Andre. Aduh. Silakan, Mas Andre. Mas Andre mana? Halo, Mas Andre tidak muncul, Bapak Ibu. Mas Andre, Mas Wafi, request Mbak Nama dong. Mbak siapa? Aduh. Ini Ban ah, Mbak Nama, siapa? kita ini Mas Wafi. Oh iya, Bunda, <laughs> biasa jadi. Aduh tunjukkan aduh, suaranya aduh ayo. bapak silahkan aduh mbak jelita aduh luar biasa ini saya ditodong ya <laughs> banyak yang ditodong <laughs> ayo satu orang lagi nih okay. dari Bilinga lab saya satu coba sedikit lagi. ya uh, mas wafia ya yeah. oke okay. pulau sumatera kata yang pertama kali menyebutkan nama sumatera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 seluruh pulau Oke, gigip aja. Terima kasih. terima kasih Mbak Nova TikTokers Mbak Nova. Mbak Nova, cuma jangan kayak rel kereta api Mbak Nova. Oh, terlalu cepat ya? Iya, terlalu cepat. Jadi ibaratnya gini Bapak Ibu sama ya, sedikit aja. Kalau kita post ibaratnya kayak iya ya. Gitu. jadi nah, harus nah, harus nah. bertempo <laughs> gitu Bapak Ibu jadi harus ada temponya naik turunnya penjedaannya tekniknya jadi berbicara itu meng, harus menggunakan teknik-tekniknya supaya si komunikan tersebut bisa mendengar dengan bagus Bapak Ibu itu saja Bapak Ibu mungkin nanti bahhana karena saya akan ada sesi save love untuk public speaking ini, apakah masih ada waktu? Karena sesi self love ini sangat bagus juga untuk bapak ibu untuk meningkatkan vibrasi atau afirmasi positifnya. Baik, bagaimana Mbak Sita? Apakah masih bisa untuk sesi self love-nya? Ya, Mas Wafi, mungkin Mas kalau ya. kurang lebih lima menit. menit ya, Mas. Ya. ya. Baik, silakan Mas Wafi. Oke, saya mau share screen uh, lagu. Ini boleh di-crease.